dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam ini Kita lihat hidupkan pertama persahabat Dia ada momen spesial banget dari Bunda El dan Bapak B saat di Bali saat mereka naik ATV, bersahabat ya, naik ATV bareng. Masya Allah, terlihat memang keduanya sangat bahagia. Alhamdulillah, bersahabat ya, selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Momen ini pun juga kembali. Akun sandal putih pilar kita simak juga kalimat caption yang ditulis, "Seneng banget lihatnya di sini." Pandanya abang kelihatan happy banget. Salfok sama panda yang kayak orang pacaran lagi. Masya Allah banget. Mudah-mudahan sehat, bahagia. Rumah tangganya rukun untuk lesla Amin. Di ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya bersahabat dari akun Instagram. Nononasker Morset mengatakan mau nyempil gimana pun yang pelukan Mah keciduk aja, katanya tuh Ada juga tanggapan dari akun Ida sker, 9 ya, Pas mandanya abang lagi pacaran Sambil papa bidi, kelitik-kelitik manja Membun les, kucingat sendiri Katanya tuh, Masya Allah Begitu banyak orang-orang yang bahagia Begitu banyak orang-orang Yang tentunya baper Ketika melihat kemesraan Kekiutan dari Lesti Dan Rizky Mila. Kemudian, juga persembahan selanjutnya kita lihat di unggahan yang sama. Persahabat, ya, kita lihat nih, ada cedokan abang L yang lagi makan. Memang ini sangat menggemaskan sekali. Persahabat, makin hari makin pintar, makin saleh, makin ganteng. Pokoknya, idola kesayangan kita emang selalu membuat kita bahagia, masya Allah. Semoga abang L menjadi kebanggaan, menjadi penyemangat untuk kedua orang tua, dan mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Amin Kemudian kita lihat juga selanjutnya persahabat informasi dari L2W Alhamdulillah persahabat Untuk lagu Lentera di posisi ke-13 Top 50 langit musik Congratulation ya untuk Bunda L Masuk top 50 di langit musik Posisi ke-13 untuk lagu Lentera atau streaming di langit musik ya untuk para sahabat warga konon semuanya Dukung terus untuk karya-karya Bunles Mudah-mudahan secepatnya idola kesengan kita bisa memberikan dan meluncurkan single terbarunya Kita berharap dan pastinya kita selalu menantikan mengenai single terbarunya Bunda Lasti. Bismillah saja, mudah-mudahan secepatnya Idola kesengan kita meluncurkan lagu baru dan bismillah mudah-mudahan trending dan booming Amin Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat juga yang diunggahan terbarunya Om Izhar Masya Allah ini cedukan vitamin malam Jumat nih persahabat Abang Fatih Lagi ya, tentunya bersama Pak Aien Dimanapun tempatnya selalu ceria Itu kata Pak Aien Masya Allah Dimanapun tempatnya persahabat Abang El Selalu ceria ini juga yang selalu membuat kita kagum dan pasnya kita bangga dengan BBL. Ini anak hebat banget persahabat. Dimanapun tempatnya selalu bahagia, selalu ceria, sama siapapun tidak pernah nangis, sama siapapun mau. Masya Allah, idola kesayangan kita memang selalu membuat kita happy.